Kucing hutan Norwegia, atau yang dikenal juga sebagai skokat, merupakan salah satu jenis kucing asli Norwegia yang terkenal dengan bulu tebal, telinga berbulu, dan ukuran tubuh yang besar. Kucing hutan Norwegia dikenal sebagai kucing yang cerdas, tenang dan penuh kasih sayang, sehingga mereka menjadi pilihan yang populer sebagai hewan peliharaan di banyak negara di dunia. Kucing hutan Norwegia merupakan kucing yang memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Menurut sejarah, kucing hutan Norwegia berasal dari Norwegia dan muncul pada zaman Viking. Kucing ini digunakan oleh para pelaut Viking sebagai kucing pengendali tikus di kapal-kapal mereka. Selain itu, kucing hutan Norwegia juga dihormati sebagai hewan yang memiliki kemampuan magis dan sering muncul dalam legenda dan mitologi Norwegia. Secara fisik, kucing hutan Norwegia memiliki tubuh yang besar dan kuat dengan bobot yang mencapai 16-22 pon untuk jantan dan 9-12 pon untuk betina. Mereka memiliki bulu yang tebal dan lebat dengan lapisan bawah yang tebal dan hangat sehingga membuat mereka tahan terhadap iklim yang dingin.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 Kucing hutan Norwegia adalah kucing yang sangat populer di seluruh dunia, dan mereka sering dijadikan hewan peliharaan oleh banyak orang. Kucing ini dikenal sebagai hewan yang setia dan penuh kasih sayang, sehingga mereka dapat menjadi teman yang baik bagi siapa saja yang merawat mereka. Namun, sebagai kucing yang besar dan aktif, kucing hutan Norwegia membutuhkan ruang yang cukup untuk bergerak dan bermain, sehingga mereka cocok untuk diadopsi oleh orang-orang yang memiliki rumah. Mereka memiliki sejarah yang panjang dan menarik dan menjadi kucing yang sangat populer di seluruh dunia. Jika anda mencari hewan peliharaan yang aktif dan cerdas, tetapi juga tenang dan santai, maka kucing hutan norwegia bisa menjadi pilihan yang baik untuk anda. Namun, sebelum memutuskan untuk mengadopsi kucing hutan norwegia, pastikan untuk memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kucing ini, termasuk ruang yang diperlukan untuk bergerak dan bermain. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan kesehatan dan perawatan kucing hutan Norwegia. Kucing ini memiliki bulu yang tebal dan lebat, sehingga perlu disisir secara teratur untuk menghindari kelebihan bulu dan kulit yang iritasi. Kucing hutan Norwegia juga perlu diberi makanan yang seimbang dan memperhatikan kesehatan gigi dan kuku mereka. Dalam hal keselamatan, kucing hutan Norwegia adalah kucing yang tangguh dan terbiasa hidup di alam liar, tetapi mereka masih membutuhkan pengawasan dan perlindungan dari pemiliknya, jika tinggal di luar ruangan. Pastikan untuk memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi kucing hutan Norwegia anda, serta memberikan cinta dan perhatian yang cukup untuk membuat mereka bahagia dan sehat. Kucing hutan Norwegia merupakan salah satu jenis kucing yang penuh karakter dan sejarah yang menarik. Dengan bulu yang lebat, telinga berbulu, dan tubuh yang besar, kucing ini menjadi kucing yang cantik dan menarik. Namun, dibalik keindahan fisiknya, Kucing hutan Norwegia juga memiliki kepribadian yang cerdas, tenang, dan penuh kasih sayang. Jika Anda mencari hewan peliharaan yang unik dan menarik, kucing hutan Norwegia bisa menjadi pilihan yang tepat.